Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan Salam sejahtera Buat semua Para kiai, para ulama, para ustaz, para hiduan Sedikit saya informasikan Buat saudaraku semua nusantara. Loh, ini saya ngopi Saya tukang ngopi, saya tukang begatang Tapi baru kali ini saya minum kopi Luar biasa begini sangat istimewa Badan saya loh. Kayak ada sedikit menambah stamina spontan loh. gak tahu di kopi apa saya gak ngerti, tapi luar biasa. Saya ingin beritahu dengan semua dulu-dulu guru semua yang suka haji di Balai Sidang tentunya suka begadang, yang suka jikir, ya mungkin suka tawasinah, loh, minum kopi nih loh. Nih, luar biasa kan, biar mahal sedikit tapi badan terjamin sehat itu mahal luar ya. jangan ngopi sembarangan luar ini asli saya suka ini kalau sampean butuh tinggal japri lor. tinggal japri ke saya nanti saya order nanti saya kirim terima kasih buat semua saya yang memberikan kopi kesehatan buat sampean semuanya agar bisa bermanfaat dan agar bisa semua mencoba rasanya kopi bermacam-macam kopi tapi kopi ini yang luar biasa gitu loh ya, terima kasih ya. mohon maaf nih bukan kita promosi, cuma berbagi berbagi info, berbagi kita rasa rasaku rasamu lho. rasamu ya rasaku lho. katanya saya rasa kasih asum makanya saya tunjukkan loh Semoga ini bermanfaat, loh, buat semuanya yang ada di Nusantara. Saudara kita semua, silahkan dicoba, loh, loh, terima kasih, loh, ya, di